Sri Rahayu bin Bejo itulah nama seekor kambing betina yang disematkan oleh seorang pria asal Kersik Jawa Tengah pasalnya pria tersebut mengaku mendapat wangsit untuk menikah dengan kambing yang dia beri nama Sri Rahayu bin Bejo perlingkahan itu terjadi di pesanggerahan keramat Ki Ageng, desa Jogodalu kecamatan Benjeng pada minggu 5 Juni 2020 dia Pengantin pria adalah warga Desa Kelampok, Kecamatan Benjeng bernama Saiful Arif, 44 tahun pernikahan manusia dan hewan ini menggunakan syariat Islam Kepada kedua mempelai, selamat berbulan madu ya <laughs>